Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, balik lagi bersama gua BT34 Oke, okay, jadi kali ini gua akan nge-review game 10 game under 100 MB offline terbaik di tahun 2021 Apa saja itu gamenya? Oke, okay, simak videonya langsung ya Oke okay guys, di game pertama ini ada game bernama Saju Oke, okay, game ini dirilis tahun 2020 Dan game ini offline Dan ukuran game ini sebesar 170 MB Game ini menarik sekali karena kita itu menjadi lampu ya Dan menge mengelilingi ruang-ruangan yang Yang menurut gua ini grafiknya udah keren sekali dengan ukuran 170 MB dan Offline jadi jika kalian suka game ini, kalian bisa download di playstore ya gratis, offline oke, kita langsung aja lanjut ke game kedua Oke, okay, di game kedua ini ada game bernama Modern Americans Muscle 2. Jadi game ini game dirilis tahun 2019 dan mempunyai rating 4,3 kalian bisa cek aja di Play Store. Game ini ukurannya sebesar 188 MB. Kalau full instalasinya ya kalau misalnya download di Play Store itu 80 MB. Jadi jika kalian tertarik game ini kalian bisa download aja di Play Store. Dan game ini full offline ya. Kalau kalian online itu ada iklannya ya. Game ini menurut saya grafiknya udah cakep banget ya. Dengan grafik yang bagus, offline, dan ukurannya nggak terlalu bengkak, itu mantap sekali. Oke, okay, di game ketiga ini ada game bernama Legends Area. Oke, okay, game ini yang menariknya itu game ini kartun ya, dan melawan-melawan zombie. Jadi kita ini harus bertahan sampai level berikutnya. Game ini punya keunikan sendiri yaitu portrait ya. Dia itu portrait bukan layar ke samping ya. Jadi jika kalian suka download game ini, kalian cek aja di Play Store dan cari game bernama Legends Area. Game ini mempunyai rating 4,1 dan ini game offline ya, tidak online. Oke okay, kita lanjut aja ke game keempat. Oke okay, di game keempat ini ada game bernama Spider-Man Hero ya jadi game ini game offline ukuran game ini sebesar 178 MB dan game ini mempunyai grafik yang lumayan keren ya guys jadi jika kalian suka dengan grafik kartun kalian bisa download game ini game ini berasal dari adaptasi hero spiderder-man ya guys jadi kalian bisa melawan-melawan musuh yang menghalangi kalian untuk menyelesaikan misi. Jadi game ini sangat recommended dan game ini offline. Kalian bisa cek aja di Play Store. Oke, okay, kita lanjut ke game kelima. Oke. Okay di game kelima ini ada game bernama race the Sun. oke okay, game ini ukurannya sebesar 120 MB dan offline jadi game ini seperti kita ini harus melewati sebuah misi-misi dan benda-benda lainnya ya jadi game ini keren juga grafisnya dan unik juga ya seperti pesawat alien-alien gitu ya pokoknya jadi jika kalian suka game ini kalian cek aja di Play Store dan kalian bisa download juga jadi rating game ini sebesar 3,8 ya jadi kita lanjut aja ke game keenam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 I'm alone.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 I'm alone. To doubt. Try to keep me down, but I'll put the flame out. You can't get to me. Throw your sticks and your stones. Go break all of my bones. You won't ache my soul. You can't get to me. And there. Is...